Coba nonton aksi sekarang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 Kabar terbaru terupdate dan terhanya seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Tentunya Bang Win akan memberikan informasi terbaru para sahabat ya seputar Lesti Gejora dan Rizky Bilar Tentunya kita unggahan pertama aja nih sahabat ada momen spesial banget ya Buat kita semua para fans ketika di acara aksi nih di sini kita lihat Dedek OST bersama Ungu Ben persahabat ya, wah Bismillah Cinta di Aksi ASEAN tentunya membuat kita semakin bahagia aja persahabat yang melihatnya, tentunya Alhamdulillah untuk Bismillah Cinta sangat diminati oleh semua orang persahabat ya, yang mana Tentunya bisa langsung Tentunya bisa trending dan booming Untuk lagu Bismillah Cinta Ini suatu kebanggaan buat kita semua Farah fans ya Mudah-mudahan karya dari idola kesengan kita ini selalu diberikan Tentunya Kelancaran dan tentunya kesuksesan Amin Dan jangan lupa persahabat ya Bakal hadir juga tentunya konser Lidah X Bismillah Cinta Nanti tanggal 1 Mei ya Yang pastinya bakal Seru dan bakal tentunya banyak kejutan yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga nih, ada momen spesial banget ya buat kita semua para fans. Kita lihat ya, ini tentunya ketika di acara Facebook bersahur yang mana lagi-lagi Raffi Ahmad membuat kita semakin bahagia. Jadi, ini para ya, tentunya Raffi Ahmad menyampaikan kalau mau bangun rumah tangga nanti, rumah tangga bersama Lesti, kata Arafi tegasnya persahabat ya semakin kita bahagia aja mendengarnya nih lagi-lagi tentunya ditekankan persahabat ya bahwa Abang Rizky Bilar bakal berumah tangga dengan Dedek Listi ini kita aminkan doa baik persahabat ya tentunya kita doakan juga nih selalu untuk hubungan mereka mudah-mudahan cepat dipersatukan amin ya robbal alamin postingan tersebut diterima post kembali oleh akun Instagram Rizky yang ada gelarnya yang menemukan sebuah kalimat kesem bertubah-tubah dikatakan Arafi bisa aja katanya ya tentunya ada komentar nih dari para fans ya yakni dari akun instagram kusmiati underscore yeti disitu mengatakan emang, emang doain aja ya teman-teman tuh Persahabat, ya doa baik. Tentunya kita harus aminkan. Mudah-mudahan, tentunya terkabul persahabat, ya. Dan secepatnya Lesti dan Rizky Biawak bisa melangsungkan acara pernikahan. Dan selanjutnya, persahabat kita lihat juga nih. Ini momen spesial banget buat kita, ya, dedek di, di acara aksi aksi menyanyikan lagu Cintai Aku Karena Allah nih dengan suara emas dan suara merdunya, ya, tak lain tentunya membuat kita semua terpana, persahabat, ya. Sampai Ustadz Solmes saja Kagum persahabat ya kita lihat nih Tentunya Ustadz Solmes sangat kagum banget Mendengar suara Dede Olesti Yang menyanyikan lagu cintanya Karena Allah luar biasa banget Memang idola kesengan kita ini Yang selalu memberikan kejutan-kejutan Spesial persahabat ya buat kita semua Dengan suara emasnya Dede Olesti nih Ini patut suatu kebanggaan Patut tentunya sebagai contoh dari banyak orang persahabatnya Dedek Lesti memang the best banget yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan tentunya untuk Dedek Lesti. Berikutnya persahabat kita lihat juga nih ya sebuah unggahan juga ya. Aduh kasihan banget nih abang Bilar ya. Di situ ada adegan Rizky bila dikebukin warga nih persahabat. Aduh kita nggak tega banget nih melihatnya ya walaupun tentunya. Barang-barang yang digunakan tidak berbahaya para ya Tapi kita kasihan banget nih melihatnya Kita doakan saja nih untuk Rizky Bilar Selalu diberikan kesehatan dan tentunya kelancaran Untuk hari ini para ya Banyak sekali komentar, banyak sekali respon juga nih Dari para fans ya, ada komentar Shinhi8879 disitu mengatakan Arafi kalau nggak bawa Dede LSD ambil ya Pokoknya Dede selalu dibawa-bawa Biar kakak Bilar semangat ya Hehehe Pastinya selalu membawa Ahmad Dede Lesti, persahabat ya. Tentunya memang kalau nggak ada Dede Lesti, nggak Abdul persahabat ya. Mudah-mudahan Dede Lesti bisa diundang ke acara Facebooker biar tambah seru nih. Tentunya biar tambah heboh dalam acara sahurnya Facebooker Ada komentar lain persahabat dari akun Instagram Setio Dania ya. disitu mengatakan, sabar ya Bang Abi, katanya ya. Waduh, kayak merasa kasihan sama Bang biar persahabat ya. Tentunya mudah-mudahan saja rezeki Bilar diberikan kesehatan selalu Untuk berikutnya, para sahabat kita lihat nih Ada yang lebih spesial banget ya buat kita semua para fans Yang mana kita lihat ya ini tentunya momen spesial banget buat kita rizki bila di disitu dipakai untuk kapal-kapalan nih oleh Dedek Lesti ya Aduh ini kelakuan dari Dedek memang sungguh membuat kita ketawa bahagia Persahabat ya aduh sabar ya abang bilar Tentunya kelakuan dari calon istri memang sungguh luar biasa Ada para persahabat ya Tentunya kita semua salafat sama di atas sweater yang dipakai oleh Dede Lesting sahabat ya Itu adalah bajunya Rizky Bilar Aduh Tentunya mata dari Para fans Les Lover Memang luar biasa banget bersahabat ya Sampai baju yang dipakai Dede Lesti aja hafal banget Yang mana tentunya baju tersebut adalah baju dari Rizky Billar ya Postingan tersebut Dari post oleh akun Instagram Oleh selara Unscore history. Yang manuskal sebuah kalimat kasar di situ dikatakan, "Dek itu kapal ngapain jadi perahu? Buset, kayak gue lagi lihat adik kesel." Pundung <laughs> manja ke abangnya katanya. Banyak sekali komentar, banyak sekali respon juga nih dari para fans. Jadi ya dari akun Instagram Nurbaiti 340 bisa mengatakan, "Kayak ya, ada yang lagi marah-marah manja nih." <laughs> tentunya kita doakan saja mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan tersenyum buat idola kesayangan kita selanjutnya para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan ya kita lihat nih wow tentunya ada unggahan abang bilar yang sedang tertidur bahasa kayaknya ngantuk berat nih ya tentunya di sini kita lihat abang Raymond memperlihatkan Rizky Bilar bahwa Rizky Bilar lagi tertidur nih wow selalu kita doakan selalu untuk Rizky bilar hari ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan semangat banget nih untuk mencari pundi-pundi mengumpulkan tentunya buat acara nikahan nanti abang bilar ya kita selalu support, kita selalu dukung buat hubungan mereka tentunya kita harus selalu kompak untuk mendukung idola kesayangan kita Hari juga kita masih nunggu kejutan bahagia persahabat ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik dari Lesti dan Rizky Hilat. Tunggu saja info selanjutnya. Ini lho informasi di pagi hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.